Pada kesempatan ini kita akan mengikuti Bus Pariwisata milik PO Jaya Mandiri mungkin dari Pekalongan kita akan melintasi Jembatan Surabaya Jembatan yang cukup unik dan menarik karena didesain berbentuk melingkar dengan pemandangan air mancur yang bisa menari. Jembatan yang menghubungkan kawasan pesisir Kenjeran, penampakannya seperti ini. air mancur menarinya Menjadi obyek wisata saat ini Diresmikan tanggal 6 Juli tahun 2016 oleh wali kota Surabaya Doktor insinyur Tri Risma Harini magister teknik jembatan yang akan kita lalui memiliki panjang 800 meter dengan lebar 18 meter tinggi 12 meter memasuki jalan jembatan Uroboyo jembatan ini ditopang 150 yang panjang air mancur menari di sekitaran jembatan Surabaya ini menari dengan iringan Lagu-lagu khas Suraboyo Namun pada waktu tertentu Mungkin sore atau malam Terlihat banyak pengunjung Yang berhenti sejenak Untuk melepas lelah Sambil Melihat Suasana Dan juga kulit di daerah Jembatan ini Pembangunan jembatan ini Dimulai Pembangunan jembatan ini Dimulai Januari Tahun 2015 Dan dikerjakan oleh PT Utama Karya Sumbatan ini dibangun mulai dari Taman Hiburan Pantai atau THB Kenjeran Terus proyek jalur luar lingkar timur Surabaya Sampai dengan kawasan sentra ikan bulak atau SIB, Juga daerah nambangan di Gedung Coek kita akan memasuki Jalan Sukolilo Baru yang menarik di daerah ini banyak penjual hasil laut yang dapat kita bawa sebagai oleh-oleh banyak yang menjual kerupuk seperti kerupuk teripang kerupuk terung juga ada Lurjuk Lurjuk adalah sejenis kerang yang hanya ada di pesisir Madura rasanya sangat enak bisa diolah untuk berbagai macam panganan di sini kita juga bisa menemukan atau memperoleh atau membeli kerupuk kepiting perang terasi dan aneka ikan asin serta aneka olahan hasil laut nampak toko-toko berjajar siap menyambut pembeli Memang di Indonesia kaya akan jenis ikan yang bisa diolah menjadi makanan maupun kerupuk, seperti ikan belida di Sungai Kampar dan Sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan yang bisa dijadikan bahan baku pembuatan kerupuk kemplang dan pempek kalau kita ke bengkalis Riau, kita akan bisa menemukan kerupuk khas Pulau Rupat yang bahan bakunya dari ikan parang di Bitung Sulawesi Utara kita bisa menemukan amplang yang dibuat dengan bahan baku ikan tuna kalau kita pergi ke Kalimantan Tengah kita bisa menjumpai kerupuk khas Kalimantan Tengah yang berbahan baku ikan jelawat kalau kita ke Jawa Barat misalkan ke Indramayu kita akan bisa menemukan kerupuk khas Indramayu yang bahan bakunya adalah ikan remang Kalau di Pulau Bangka, ikan tengiri biasanya dijadikan getas atau juga disebut keretek, kerupuk hasil olahan masyarakat Bangka. Informasinya bus PO Jaya Mandiri ini beralamat di Jalan Patriot Nomor 2A, Keraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan